binal pak ya sambal kemangi mbak Ayu ya e. di bawah nih monggo kamu di php ini ya yeah, yeah. iya <tik> kan? <tik> <tik> <tik> <Pak>. oh, ya belum jadi adang minggat nah ini kok ngomong pak eh sambal kemangi sih sambal oh, yeah. kemangi sih ya yeah. Pak tani kali. Bawani banar. apa? Anu ambil nawur. Ya aku ya apa-apa. Pas. Heeh. Mangga, kamu Ya di situ aja. Aku duduk apa berdiri? Wah, kok ngomong omong koyo ngono kuwi to. omong wong gembongan karo wong-wong rogoe kok. Aku duduk apa berdiri? Terserah lu. Yo karepmu ngatur yo lu Lunggose yo kena sing atek. Wah, anu ayu, Yura Oke, yeah. dulu aja di situ. Oke, okay, siap iya, Nini <tuk> Karolina <tuk> So. Yeah. Uh Abel Kemangi, Soko Pamudutan, Soko Pak Kumis, yo ya, Pak Su, Pak Kumis, megah, ya.